tahun di tahun di utama tariko di ranggen demak karena lama dipimpin kubus bur, teteh Berbarengan satu hari setelah muktamar eh, NU, kemudian muktamar pernikah di Jawa Tengah, Ranggeng Demak, nangit, eh, khusus tempatnya yang khusus, eh, ketika khusus Indonesia, iya, di kelingking khusus, umumnya saya dengar, tapi bakal unikan ketika ter, mulai ke Sebentar lagi akan ada tamu kita dari Inggris. Ini adalah ahli pokok. Benar, cukup baju saja memakai laki. Maka kalau sidung, maka ransel, tuh, maka kopay lah. Eh, tapi ahli pokoknya kan tugas bisa hibar. Nah, gak zinkin namanya nama saya Laki. Mau apa? Lu Nih, kaget tercengang kabe, tercengang ternyata adalah Baba Tuhan itu adalah babaturan busur. Itu bahwa jangan cerita tentang barikat, jangan ngomong deh, tidak akan lama lagi tamu kita dari Belanda ini putar itu rekat nanti akan datang. Itu bahwa datang bener baik, sarua baik, market selalu meracun, bahkan gesture lagi tadi dulu pun baik, pos penyanyi. Menurut tersangka, pengen ngomong. Menurut seperti Yesus, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut jadi, menurut jadi, jadi tadi, Ibu bahwa ini akan menjadi dosen di Indonesia selama enam bulan dan orang Belanda. Ya, heem, di diperhatikan Mbak. yang nggak dosenan di Jakarta, kemudian cerita tentang Banten, ayahmu pokok, Tah, dibaca si dua orang Belanda, yang menegakkan orang langgaran. Ayah hagen-hagenan. <laughs> nah, yaitu cerita, ke cerita tentang Syek Maulana Sanudin, Syek Yusuf, oh, dan Kesultanan Banten, ayah nukohoknya naik-nukohoknya naik-nukohoknya. Ta tak ada -ta kamu rindak, tunggu sebentar, oh, ibar nyanakannya ke Banten. Terus, ke perpustakaan milian, sampai sembilan, sekitar lima menit, langsung ayah dewey, di etah lain lalagaan. masya Allah, masya Allah, kurang kuno ini, carikan kolot, lompat yang itu, Allah, yang berani tak mati, kaum ikan, etahkah kaum ikan babatulan babatulan busur, tak etah adalah murid busur, laku Menteri kenyataan istimewa ketika, ketika main bola, bahwa Brazil di mana? Kalo bawaan bukan bawaan Ditanya, mana menang? Anu. menang satu, kenapa? Inilah bus-bus. Ketika ditanya perang antara Amerika dan Irak, nyana gak jawab perang yang panjang. Mana yang menang? Irak. Titik, benar kenyataannya. Nau diomongkan kubus dur pernah Malaysia. Tapi ketika ulan diajak diajak berangkat pinter, bisa bangsa Indonesia berarti harus dianggitarannya ditilai sekian persen otaknya sekian persen mah, mengandak mualaya na kelas internasional di bidang olahraga main bola saat neng neng mau ada dunia, jadi, modal kedai gemuk mah, nyanyi saat neng neng mau bisa kelas dunia. Orator senang mengulas dunia politik setelah Bung Karno kelas internasional dan ternyata bisa diajakin terkubus durjat itu. Gus Dur, dur ketika tak ngobrol dengan tertan cuma 20 menit tapi satu jam. Berikutnya mohon ngobrol-ngobrol di telepon ke lain sekali, lain dua kali. Bahkan diawatinin bincleyin masuk Islam coba Eka. Kita ketika datang tadi Dio, sudah turun ke keluargaan, tadi Kak Yudung pulak, dia nanti di di bus, langsung ngerita. Dibengikin gue kabelan, iji, ada deng. Kemudian kedua dia, saya lupa di Amerika, kan tengah orang memang nonton bahasanya <tuh>, <tuh>, anak. Bahasa Cepo, Cepo, Cepo, Cepo. orang justru, gue Jadi, memang memiliki tujuh bahasa. Tujuh bahasa, an isti ya ialah justru. Bertelur bung Karloh, tidak ada lagi manusia istimewa kecuali Gus Dur. Nanti janganlah setengah ketek, untuk jatuhnya pun ada lain. Kita hanya jadi yang sudah dimulai, pakai ngaji, tapi bunyinya mau. Dia rawat kitab, kan datang dari berita istana. Lantaran ayah protokoler, tidak boleh jalan depannya, <tik> nah kan jalan belakang aja. Terima Presiden dan itu. <tik> Presiden kita, kemudian tuh protokolerna lantaran, bisa orang panitia negara, negara panitia yang nanitaan jalan tuh kan, emang mereka ganting bareng kacang, ngaji coba biasa. Presiden kita, tulanya di takut itu terpercaya, buktikan ke tayangan-tayangan, tayangan-tayangan ini? Jangan ketika jadi presiden, para kita disemprot, karena itu presiden mah disemprot, wow, usah cek ini. Nah usah itu kalau sebetulnya gitu, biarin kayak diponok aja. Depan diponok, parah apa, katum? <tul> <tul> Ini dongengkin, pak, lo bagaimana ketiganya nak ke Kalimantan dibunuh dan nyawa, Iyilah, dur, di Kalimantan. Dan nyawan, menurut, ngebunuhnya. Iyelah busbur, di panglima-panglima, na, nyana naik kapal. Gitu naik kapal, sering ke menangis cangung. Bebenya saya akan dibunuh tapi nyana yata ke panglima-panglimana ke ka pengawal, kamu turun duluan itu ke pengawal, itu ayo pahitnya kamu turun duluan, kamu turun duluan sekarang kamu ngomong kamu kan pengawal kaya, kamu turun mati hidup pokoknya kamu turun kan saya ngawal busbur, kalau ngawal di belakang ini kan pembunuh nanti jadi kan bingung saya pengawal, ya orang asli, kurang tahan, kurang keluar gitu. Turun, dah begitu turun di dalam hal Dur aman, kabe Sebelas pengawal, nah kan, Gus di kapalnya tidak turun. Iya, Pak, iya, hebat kan gusdur begitu. ter eh gusdur kita gusdur Gus Dur itu aman, kan? Di papan goreng itu, dia sebelumnya kena dulu, jadi begitu diuk, ter sebuah bus orang yang pakai topi anu kemudian membawa panah, segera disuruh ke sini. Itu nyaman orang dinya. Begitu dipanggil, diluji lemak, nah itu sampai gede. Lantaran memangnya na, maksudnya, nabung busuk, maka panah. Betse. Tapi di panggil orang dinya, itu sahan, nabung, ya, bahwa bawa nabung di panah. Tinggal panggil mana, baya jemputan. Jangan aman, ya orang <laughs> begitu kita diakut tempat cari kisi-kisi, buka keluarga segera mereka datangan raja tuh panggilannya kita segera di luar, ini saya di handa oh, lu, kepan pengawal, masa pengawal di atas? ya apa-apa, itu tugas dari saya khusus kamu di atas, saya di bawah ya bisa, kan? bukul yang jadi presiden ya presiden sedang memerintahkan kamu di atas Atau kalau tidak mau, kabel panglima di Luhur, dia ada di Anda. Saya ternyata membawa kolong, jadi caranya ditolong. <tuh> Sore naman, udah diracun malamnya. Masya Allah, ya, kejadian kusur. Begitu detailnya yang mana ini hijau, tete, tete, tete, tete, atau ngececaranya, nah, terdengar, lempet, lempet, cara. Mau minuman, lebih buang, ada dijalan. Oh, kusur, aku harus kusur nah mana kerbaik kolong? So di cerita tetek waktu gitu-gitu Saya jarang amunya hal-hal seperti itu di lubok ini malamnya sih kadang-kadang juga tengah sih orang yang seperti itu. mengingat masa hidup musir anu sulit Luar biasa abang pula almarhum abang pula dong yang di dapur Apa, berarti, di dinya. Apa gergetih pas pertemuan itu? Di mana di Pulau Bumi di Pelabuhan Ratu? Dengan satu pertemuan di Kampung Mangga hp ya? Di mana dia tidak runding gitu. Di mana di Pelabuhan Ratu menyoroti perizinan air bersih di tengah Di tengah laut. Itu di sisi ke tengah itu oh jembatan. itu tulungan lumpang di luar jembatan. Ngobrol di terkait reformasi. Rekreformasi tiap pertemuan itu jadi jangan sama pertemuannya kia -kia yang kiai kiai anu dihima ayah diri itu itu kan ayah saya takut gitu mau pertemuan dia anu, jadi ya Allah katak gitu lah luar biasa ada mantap apakulah sok ngomong sama Gusdur, sedur yang nama terkebak biasa biasa baik termasuk apunya gitulah seorang Gusdur sedur ibu sedur, ku hariti muka Bumi pertiwi Indonesia tinggal kenangan-kenangan bakal merancur Buku-buku sama pemikiran-pemikiran sama ide-ide nah lantai yang seri Paling yang seri yang terjadi itu Dan begitu Soeharto desik itu pabrik kopi Punya ada di pinggilaan Pinggilaan bagus dia nu akan membangun akan membangun pabrik kopi dan tidak boleh siapapun sekalipun presiden membangun uh, pabrik kopi ini adalah hak nu siasat Presiden bangun di <tuh> Padahal kalau ya, itu ya, unsur politik. Selalu kita gitu, jadi gitu, gitu, gitu, gitu. gus dur muntat, selalu minta doa nak kepada kiai kiai. Terus bahwa yang menangat <t> itu, <iniología> hatta jadi presiden, minta coba, izin ke para kiai. Namun cantai izin kiai terjadi. Nge-nge, lima kiai, anu dipontak dengan nama izin, dua kiai, dua kiai di izin, nanti kiai kiai. Tidu kiai, tidak harus jadi presiden lagi. Cek dua dua, enggak apa-apa, sebab ini rusak. Cek lu tilu, jangan, sebab mungkin tidak akan lama lagi. Ya, namanya sebuah perasaan. Ya, namanya sebuah perasaan. Terus, di, itu nanti akting up para kiai-kiai khusus itu perlu dicari tak kendaraan ranking. Kaya, bos belu lengkap kena rela bakal terus berjujara bakal ngelundur lantaran diakui segala rupa. Deku-deku itu sebagian bangsa Indonesia 40% tidak mengakui dikti persentase itu 60% mengakui 40% ini hati pikiran tetap mengakui keistimewaan Indonesia Orang ini Tuhan mengetahui Nadoakan ke Gus Dur Mudah-mudahan dihampuran Deku-mudahan dikuburan Deku-mudahan dikuburan Deku-mudahan dikuburan yang diharapkan kurang adalah tertinggal pak dahulu oleh ayat fitnah kekurangan kebehan bangsa Indonesia dari berbagai kalangan baik politikus, ekonom kemudian lebih agama setelah mawar magus doa amin ya yang mudah mudahan setelah gustur ke ayat saja pak uofitnya mudah mudahan ayat ganti min ya mu bisa mahaman karena fitnah. fitnah hari mengkukula di cerita kau urusan negara, kau hari katakan saintik saintik saintik. Ugh, sejauh yang mengungkap dulu. Om di rencana merencana gusdur ke depan. Tak Allah alam, <tutut> nah, ini aku maha karibnya. Sebentarannya mengis ceritaku itu kemaksadatan kemaksadatan. Muku ditopang aku secara kita cara kita. Yelah busur lebih iri-irian. Alilahhirut ada sang kamawat berjuang mematikan diri, mengajak lurus jujur, neyangan ridho Allah Subhanahu taala Dianggap kubat turut main-main, ketukannya organisasi nak ketukannya LSM dan ada banyak. mengenal busur, padahal kamu mengenal bakal unik. Dia itu tangerang, ayah sababar, ayah siayi, anu ayah yang kepanggil Gustur, no anti-Gustur, ya ternyata. Itu datangkan itu, mengakui keistimewaan Gustur. Itu kene, kiai itu di Bandung, anu anti-jasa ke Gustur. Ketika kaciga umur, amprok, terus ngobrol, mengakui keistimewaan Gustur. Pukul Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, Gustur. Padahal yang sehari-hari, ngaji, padahal sehari-hari, ngaji. Nah nanti ya kalau pakai karoset nih kitab dia hiji minajul abidin nomor kedua ikam. Itulah karosetnya nanti. Hari ini di studio ternyata musuk ada yang filmnya senang satu ikam. Pernah nyambung juga artinya dia diajarkan pengalihan pengalihan pengajian kita datang ke istana kemudian di studio tuh ayah buru men men di jangan beruskin untuk membahas tentang hikam sebab lain sekadar lain melayang dibaca, dibahas, tapi penghayatanannya setuju asup ke batin Itulah dusunnya. Jadi, kurangi Bismillahirrahmanirrahim.